Bukuara wiri, tahu tahu bedung udah bunyi. Aqua dulu. Bangun anak-anak, ayo bangun cepat sahur. Hmm. Bangun sahur? Eh, nyawa belum ngumpul. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu di bulan puasa ini, Aqua dulu.